Pria selalu mencari seseorang untuk dibanggakan, wanita selalu mencari pundak untuk bersandar. Karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan. Batu Nisan, sebuah pengingat buruk dari orang yang telah dilupakan. Saya percaya bahwa lebih baik mengatakan yang sebenarnya daripada kebohongan, saya percaya lebih baik merdeka daripada menjadi budak, dan saya percaya lebih baik mengetahui daripada tidak tahu fakta dasar tentang eksistensi manusia bukanlah sebuah tragedi tapi membosankan, tidak ada hal yang lebih membosankan dari berdiri di antrian yang panjang hati nurani adalah suara hati yang memperingatkan kita bahwa seseorang mungkin sedang mencari Apa yang dihargai manusia di dunia ini bukanlah hak tetapi hak istimewa. Kebanyakan orang menginginkan keamanan di dunia ini, bukan kebebasan. Harapan adalah keyakinan patologis dalam terjadinya hal yang mustahil. Yang paling mahal dari semua kebodohan adalah percaya dengan penuh semangat pada sesuatu yang jelas tidak benar. Ini adalah pekerjaan utama umat manusia. Cinta itu seperti perang, mudah dimulai tetapi sangat sulit untuk dihentikan. Nilai utama uang terletak pada kenyataan bahwa kita hidup di dunia yang terlalu tinggi. Satu emosi permanen dari manusia yang lebih rendah adalah rasa takut. Takut akan hal yang tidak diketahui, yang kompleks, yang tidak dapat dijelaskan, yang diinginkannya di atas segalanya adalah keamanan. Selalu ada solusi yang terkenal untuk setiap masalah manusia, rapi, masuk akal, dan salah. Keyakinan dapat didefinisikan secara singkat sebagai keyakinan tidak logis dalam terjadinya hal yang tidak mungkin. Sulit untuk percaya bahwa seorang pria mengatakan kebenaran ketika Anda tahu bahwa Anda akan berbohong jika Anda berada di tempatnya ia menjadi beradab tidak sebanding dengan kesediaan mereka untuk kepercayaan tetapi sebanding dengan kesiapan mereka untuk keraguan cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan orang lain sangat penting bagi diri sendiri bukankah hidup ini sebetulnya mudah jika rindu datangi jika tidak senang ungkapkan jika cemburu tekankan jika lapar makan jika mulas buang air jika salah, betulkan. Jika suka, nyatakan. Jika sayang, tunjukkan. Manusianya yang seringkali mempersulit segala sesuatu, ego mencegah seseorang mengucap, aku membutuhkanmu.